di channel YouTube Bama Wisata Putra Oke okay, di konten malam ini guys Alhamdulillah ya takbir kumandang mulai bergema ya guys ya. Oke, okay, saya pribadi Bambang Isha Putra channel mengucapkan Minal aizin wal faizin. mohon maaf lahir batin ya guys Jadi untuk teman-teman, jika konten Bambang masih banyak kekurangannya Mohon dimaafkan ya guys ya Oke, okay, jadi yang belum subscribe atau yang baru menemukan channel ini Silahkan subscribe guys ya Gimana keseruannya guys? Bisa dilihat di belakang saya Gimana keseruannya ini? Sangat meriah sekali guys Jangan lupa ikuti channel ini guys ya Jangan lupa like, comment dan subscribe guys Oke okay. Yeah Bisa dilihat untuk ini pelepasan ya, ya oke. Jadi bisa dilihat eh, gimana keseruannya. Inilah proses pelepasannya, proses pelepasan. Oke, ini letaknya di Desa Meranti guys. Ya, Desa Meranti, Kecamatan Renapa Menang, Kabupaten Merangin. Oke, bisa alhamdulillah ya, kita bisa mengadakan takbir gilirik walaupun cuma di desa kita ya oke okay, Alhamdulillah pelepasan udah dimulai guys bisa dilihat mana kesempatan mulai berjalan oke okay. jangan lupa yang belum subscribe atau yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe guys oke okay. okay, bisa dilihat dan disaksikan inilah kemeriahannya guys ya kemeriahan takbir keliling obor atau pawai obor ya guys ya alhamdulillah ini udah 2 tahun gak boleh gak bisa merayakan alhamdulillah tahun ini bisa merayakan guys ya oke okay. oke ini terletak di Desa Meranti guys Desa Meranti, Kecamatan Renapa Manang, Kabupaten Merangin guys Gimana keseruannya guys Jangan lupa ikuti ya guys Ikuti channel ini Gimana keseruannya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan nantikan habis Lebaran kita ngonten lagi untuk uh, konten kuliner guys ya Oke okay guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke okay, bisa dilihat Dan bisa disaksikan guys Nah ini proses Keluar dari lapangan desa Meranti guys ya Oke okay, ini keluar dari Lapangan desa Meranti guys Bisa disaksikan Gimana serunya Gimana kemeriahannya guys ya baru-baru menemukan channel ini silahkan subscribe, guys. subscribe like, dan komen oke okay. oke okay guys gimana keseruannya nanti kita mutar di itu ya di Jalan Boros oke okay, ini terletak di Desa Meranti guys Desa Meranti, Kecamatan Renah Pemenang, Kabupaten Merangin guys ikon desa Meranti guys ya bisa dilihat dimana keseruannya guys Alhamdulillah ya tahun ini bisa merayakan dengan semeriah ini guys luar biasa Jadi inilah kemeriahan di desa Meranti guys ya kecamatan Renapa Manang kabupaten Merang ini guys Bo. meriah banget guys sana guys ya nah ini arah ke... sana ya guys arah ke... apa namanya sekolahan... sekolah menengah pertama guys ya sangat meriah sekali guys gimana keseruannya jangan lupa like, comment dan subscribe guys lumayan... sangat meriah guys ya <tik> <tik> <tik> <tik> woi... rame... lumayan luar biasa <tik> akan Subscribe, sub, sub, sub. yeah. sub. sub, like dan komen ya. Oke okay, guys. Jadi lumayan meriah guys ya. Coba bisa dilihat. Sangat meriah sekali guys. Sangat meriah ini terletak di Desa Meranti guys ya. Desa Meranti Kecamatan Renah Memenang Kabupaten Merangin guys. Inilah pesta obor guys ya. Pesta obor dan pesta pawai obor mengingati uh, Takbir Akbar atau pakai obor ya, bisa. bisa dilihat gimana keseruannya oke okay. bisa dilihat gimana keseruannya nih guys ini dari desa Merantinya ya guys Alhamdulillah tahun ini bisa Oke jadi yang belum subscribe atau yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe. Oke jadi bisa dilihat uh, kondisinya seperti ini guys ya. Ini saya memakai bantuan lampu guys. Jadi jadi kondisinya seperti ini guys ya. Wow, Bang gimana Bang? Mata bang ya? Ini selama 2 tahun nggak boleh, nggak ada nggak boleh merayakan ya. Nah, tahun ini alhamdulillah bisa merayakan. Sudah di depan itu ya, depan. Depan Mas Depan Bukes Mas Kecamatan Renapa Menang Depan Masjid Agung Suwada Ini kondisinya guys Bisa dilihat teman-teman Alhamdulillah cuaca hari ini juga Cukup mendukung ya Nah ini untuk Masjidnya Masjid Desa Meranti Kecamatan Renapa Menang Kabupaten Merangin okay. Masih semangat ya Semangat ya Semangat Tadi berarti nggak jadi ke musola ya. Kita mutar ini ya. Mutar di ktt sebelas cuman di belakang SD guys. Oke, okay, jadi bisa dilihat di mana keseruannya guys. Ah, seperti inilah keseruannya guys. Wow, oh, mantap. Wow, oh, jadi yang belum sarsiren silakan subscribe, like dan comment ya. Di mana keseruannya guys? Wow, wow, oh, mantap guys. mantap sekali wow inilah kondisinya ya. kondisi di ini diadakan tahun ini guys Berapa betapa ramenya guys udah dua tahun gak merayakan Yuk, uh, takbir semeriah ini guys ya oke okay, jangan lupa yang belum subscribe nanti yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe like dan komen oke okay, ini di titik ini ya di titik depan paud di depan balt guys ini keseruannya guys bus sangat ramai wow uh, atap uh. guys ini di depan kantor desa meranti wow semangat guys Semangat semangat. Alhamdulillah. Meriah ya? Meriah. Oke Itu tadi hmm. uh, tanggapan dari salah satu warga ya. Sangat lumayan ramai guys, atau meriah sekali bisa dilihat. Oke okay, jadi alhamdulillah guys ya. Uh, acara demi acara udah terselesaikan, bisa dilihat keseruannya, bisa dilihat keseruannya di belakang ini ya ini udah pada balik Oke okay, Alhamdulillah lalamin ya guys uh, acara berjalan aman, damai ya Alhamdulillah di tahun 2022 ini uh, bisa diadakan lagi Gema takbir keliling ya walaupun kelilingnya di sekitaran sekitaran desa ya atau mungkin bisa dilihat tadi bisa keliling berjalan kaki ya gimana keseruannya Wah, sangat serius banget Oke okay, jadi guys uh, mungkin itu yang dapat saya sampaikan atau yang saya beri informasi jadi yang baru menemukan channel ini silahkan like comment dan subscribe